Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Sripno kali ini tetap setia untuk menyampaikan beberapa materi yang kaitannya dengan belajar bersama, berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Marilah untuk kegiatan tutorial kali ini kita awali dengan bacaan Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai tutorial kali ini, yaitu belajar interaktif siswa dan guru dengan jam buat. Kita masih biasa, sederhana. Semoga bermanfaat dengan channel Bambang Suribno. Uh, jam buat adalah papan tulis yang bisa digunakan untuk berkolaborasi antara siswa dan guru yang didukung oleh Google Code. Siswa menggunakan tablet ataupun Android. Dengan adanya jam buat ini, harapannya adalah siswa dapat menggunakan jam dari mana saja. Pengajar dapat melibatkan semua siswa dalam proses pembelajaran, baik berupa kerjasama di kelas tradisional maupun jarak jauh. Jam buat untuk Android atau iOS, memudahkan siswa untuk meng Pengajar berkreasi bersama dari ponsel, tablet, ataupun laptop. Mari kita laksanakan kegiatan ini. Pertama, kita buka Google, kemudian telah terbuka Google-nya, kita cari di sini di Google Apps ini, yaitu uh, jam buat ah, ini, jam ini kita klik supaya muncul pada google kita ini sudah ada contoh jumpboard namun kita akan mengajari bersama-sama, belajar bersama yaitu kita membuat jumpboard untuk kegiatan pembelajaran kita buat jam baru ini ada tanda plus tanda tambah, artinya kita membuat Uh, jam baru yang tanpa judul ya yeah. setelah muncul seperti ini ini adalah papan tulisnya ini bisa latar bisa kita rubah-rubah ini biru bisa hitam papan tulisnya ini nah, kita gunakan hitam saya terus di sini ada tampilan ini, pen ini penghapus ini untuk memilih, ini stick untuk petulisan, nanti ini untuk gambar, lingkaran, dan lain sebagainya. Terus di ada untuk menghapus framenya. Mari kita mulai bersama-sama, kita buat, eh, kita mengambil dengan stick note untuk menulis di sini. Misalnya kita akan menuliskan di sini kegiatannya adalah tentang listrik, misalnya. Misalnya listrik. Ini kita simpan. Ini kita taruh misalnya listrik ini. Ini posisinya bisa dirubah-rubah sesuai kehendak kita. Di sini ada tombol 3 titik, ini bisa mengedit, menduplikasikan ataupun menghapus. Ini. Kemudian setelah ini kita ingin mengajak anak-anak kita berkolaborasi dalam kegiatan ini listrik ini kita buat misalnya kita buat lagi ambil stick lagi sini misalnya alat listrik alat listrik ini misalnya di sini Alat listrik ini, alat listrik, alat listrik dan nah, nanti anak bisa menuliskan di sini alat listrik itu apa saja, misalnya di situ. Anak bisa mengeditnya langsung di sini di papan ini. Misal lagi, ini langsung aja kopi dari sini bisa. Kita ketik, listrik, sumber listrik, kita edit, sumber listrik. listrik. Ya. Nanti anak bisa mencari sumber listrik itu apa saja di sini. Ini misalnya seperti ini. Kita ada listrik, alat listrik, sumber listrik terus kemudian ada lagi misalnya yang ingin kita bahas adalah rangkaian listrik misalnya ini kita edit rangkaian listrik misalnya seperti ini rangkaian listrik di alat listrik ini kita membahas listrik ada alat listrik sumber listrik rangkaian listrik lah mungkin kita masih ada membahas lagi cara menghemat listrik kita edit cara menghemat listrik nah, ini ada empat pembahasan tentang bab listrik ada alat listrik, sumber listrik rangka listrik dan meng, cara menghemat listrik. Nah, anak-anak nanti bisa mendirikan di sini uh, apa saja yang ingin diberikan. Misalnya kita adalah masalah listrik ini, masalah listrik ini, ini kita materinya kita ubah aja materi listrik. Saya gitu, materi listrik ini bisa alat listrik, simbol listrik, rangka listrik, dan cara menghemat listrik. Nah, nanti anak-anak itu bisa menuliskan di bawah ini. Alat listrik bisa mengedit, alat listrik itu apa saja menuliskan di sini, simbol listrik apa saja, rangka listrik apa saja, cara menghemat listrik, bagaimana ditulis di situ. kita lanjutkan. Sebelum langkah selanjutnya, ini biar tahu materinya tentang apa, maka ini kita beri judulnya. Kita tulis judul di sini adalah materi les trik kelas 6. Misalnya seperti ini. Biar judulnya ini bisa dibaca setelah selesai seperti ini untuk mempermudah uh, tugas anak biar tahu perintahnya maka ini kita beri tugasnya ini kita kopikan aja kita berikan di sini kita perkecil kita edit Misalnya Perintahnya adalah Materi Ini Tolong Dikembangkan Sesuai Dengan Papan Masing masing materi ini tolong dikembangkan sesuai dengan papan masing-masing misalnya seperti ini materi ini tolong dikembangkan sesuai dengan papan masing-masing nah ini maksudnya papan ini ini kita edit arahnya kita rubah misalnya seperti ini dan list alat listrik. misalnya kita tambah. Tuh. Dua dan seterusnya, misalnya seperti ini. Nah, alat listrik bisa seperti ini. Nanti anak-anak bisa menulis di sini. Termasuk di sini juga. Sumber listrik yang menjadi sumber listrik itu apa saja? Misalnya satu, dua, t, seterusnya. Ini kita beri warna kuning, misalnya. Terus ini listrik juga. listrik apa, dan listrik apa, misalnya seperti ini terus cara penghemat listrik, juga sama kita edit satu rangan listrik, anak juga bisa mencari rangan listrik itu apa saja seperti ini nah, telah tampil seperti ini nanti berarti tugas papan tulis ini Bapak tayangkan nanti anak-anak juga bisa melihat langsung dan anak-anak juga langsung bisa mengisi ini dan guru bisa langsung mengoreksi dan melihat hasil pekerjaan anak-anak nah, caranya bagaimana cara mem mempligasikan kita publikasikan dengan cara ini kita bagikan Kita klik kita bagikan Caranya mudah Kita bagikan seperti ini Agar anak bisa mengerjakan Maka ini ubah ke siapa saja yang memiliki link ini kita ubah Terus siapa saja yang bisa melihat Mengakses lihat saja Ini kita ubah sebagai editor Jadi anak-anak langsung bisa mengerjakan Selesai Terus salin link ini Salin link ini nanti Yang kita kirimkan Ke WA Misalnya kita kirimkan anak lewat WA Ataupun kita lewat Room Ataupun kita lewatkan media yang lainnya Sehingga anak-anak Bisa membaca link ini Begitu kita Klik link ini Anak-anak langsung bisa mengakses Langsung bisa mengedit Membaca dan mengerjakan Nanti pekerjaan anak-anak itu Akan langsung terkirim Jadi ini kita salin Setelah kita salin Kemudian selesai Jadi Sudah selesai seperti ini Jadi Tekniknya adalah kita ulangi lagi Ini kemudian siapa saja yang dapat melihat nah, salin link ini salin link ini nanti yang akan kita bagikan ke orang lain misalnya ini kita bagikan ke sini ke WA bisa ke Facebook bisa yang penting linknya ada ini misalnya ada linknya seperti ini nah ini linknya yang kita sharing kita buka aja bisa Materi listrik kelas 6 Nah, langsung muncul. Ini adalah yang aslinya. Ini yang kiriman lewat link. Begitu ini kita klik, anak-anak bisa mengedit lewat sini, mengisi di sini. Nah, pada waktu mengisi di sini bisa merubah di sini. Nama materi ini nanti bisa ditambahi. Ini kita tambahi materi kelas 6 ini kita tambah misalnya misalnya di sini nama Bambang berarti yang mengerjakan ini adalah Bambang ya sudah selesai jadi terkirim sudah pak gurunya bisa pak guru gurunya bisa melihat Oh ini pekerjaan Bambang misalnya gitu mudah sekali ini cara membuat papan buat Rejambot Yang merupakan aplikasi Yang bisa dikerjakan guru Secara online memberikan tugas Dan siswa mengerjakannya Langsung di papan itu juga Jadi papan ini Bisa bermanfaat Anak-anak Bisa mengerjakan di rumah Guru bisa mengoreksi di tempat yang Jauh Di sekolah ataupun di rumah Sehingga bisa berjalan Membelajarnya dengan emang Nah setelah itu, bisa Nana membukanya lewat Android Kalau lewat Android, nanti ada aplikasi lewat Playstore gitu. Kita buka HP kita Kemudian kita cari Playstore Kemudian pada Playstore Google Playnya kita telusuri Kita ketik eh, sesuai dengan judulnya yaitu Jumpboard tulisannya adalah j a, -M -P -O -A -R -D, Jamboard. kalau sudah ketemu dalam penelusuran kita klik kemudian kita install sambil menunggu tuntutan untuk menginstal kita ketahui bahwa Jambuat ini adalah memudahkan kita dengan siswa untuk berkolaborasi jadi guru memberikan tugas, anak langsung bisa mengerjakan di papan itu sekaligus Bisa mengedit, menulis di papan itu juga Dan itu nanti papan itu kalau sudah dikirim Sudah langsung terkoneksi dengan Google Drive kita Jadi enaknya langsung masuk ke Google Drive kita Kita langsung mengetahui siapa saja yang sudah mengirim Ini sudah hampir selesai pengisiannya Kalau sudah selesai nanti kita install sudah selesai. Tunggu ini masih proses menginstal, masih proses menginstal. Ya memang memerlukan waktu karena ini langsung jaringan internet. Namun kalau sudah terinstal nanti kita mudah tinggal klik jambut kita langsung sudah terkoneksi kita buka ini tampilannya di dalam hp seperti ini Nah ini seolah-olah kita sebagai siswa nah ini sudah ada tampilannya seperti ini tentang listrik langsung kita bisa mengeditnya, seandainya kita siswanya karena kita tadi diberi hak untuk sebagai editor misalnya ini ada listrik tadi kita ingin mengedit ya, apakah listrik itu, alat listrik itu apa saja nah ini misalnya kita menulis alat listrik ya kita ambil contoh bulam atau lampu adalah kolam lampu adalah mengubah listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi anak langsung bisa berkolaborasi langsung menulis di sini guru langsung bisa memeriksa dan melihat pekerjaan siswanya jika ada selesai kita centang sudah seperti ini jadi langsung ini gurunya juga yang langsung bisa melihat gitu kalau memang belum yakin bisa mengedit lagi atau membuat pekerjaan ini menjadi lebih bagus lagi demikian cara penggunaan di jambot di HP kita seperti ini ya kalau sudah terkirim nah kalau sudah yakin semuanya nanti langsung bisa terkirim lihat nah, kita biar tahu yang mengerjakan siapa kita beri nama rename kita ubah namanya terima kasih masih setia dengan saya Bambang Siripno untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana semoga bermanfaat